banget mm masih -hmm. you got friends me You got a friend in me Hey, what's up, berapa Apa kabar semuanya, Bro Jadi kali ini, saya bakal mau pakai chopper nih, mabro ya Nah ini chopper tuh di-buff mah bro ya Di updatean baru ini ya. yang pas kemarin ada yang di-buff Dan nerf itu ya kan Pokoknya setiap season battle pass itu Pasti ada yang direvisi ya Kebanyakan seperti itu Kalau tiap update mah bro Nah chopper ini di-buff mah bro ya Pokoknya mantap banget Yang di-buff tuh akurasi ADS-nya ditingkatkan Damage-nya juga ditingkatkan Terus jarak menembaknya juga ditingkatkan Wah gila sih ini Bisa jadi ini balik ke season 3 mah bro Kalau nggak salah oce juga waktu itu pas turnamen oca pakai chopper padahal Uca seorang rusher ya karena ya coper itu meta banget bisa satu tim itu dari lima orang bisa tiga orang pakai chopper bahkan bisa empat ya wah ini keren ya asli chopper ini bro ya dan oca udah ngeliatin temen Ocha yang player support pakai chopper itu bagus banget bro dan yuk let's go kita langsung test aja habis itu aja bagiin guardsmen atau catchmennya oke okay? let's go mabro bro yuk let's go Tegas saja. Makan oh, siapa nih? Uh. Uy, kita Bina, betul lah uh. Suara siapa bro? Ada popular Malaysia juga nih ya, nah, nah, Mas, gua mau, bro Kita kasih paham Mati banget uh. Bertelur langsung, eh, ya. sakit sih. emang ini, hai, cewek. pakai hai, hai, hai, Biar hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Vamos okay, tam. Ya. Oh. Rata loh. gila emang. Ya, gila sih contested. Gila Gila, gila. Mama aja Kita main di sini mau bro ya. Kalau gue support lah mana di sini. Tuh, santai banget, deh. Uh, ah. Gila. Coba akan perintah beres saja. Luar. Ah, uh, mau mati. Eh, maksud tahu mati beneran. Bocor loh tadi. Fan Ya <tuk> <aja>. haasti. bro. Bro, jangan bunuh saya jangan bunuh saya, Jangan gila gak ini mau, enak, enak, enak, enak, enak, enak. asli nih, chopper OP ini loh kenapa ya? bisa OP banget kan mereka yes, sir. Ayo, aja. Nice. Eh, ya ampun, berderetnya tuh. Kena langsung mati ah, lagi ujian. Ya, ya. Bantai-bantai. saya di Instan banget. Tuh oh. Ya mati aja uh, di fire juga oke okay. nice. Asong Mantap bro. Nice mantap banget. Oh, ada termissil. Ya, mati dia. Nah, gitu dong. Duar. Ah ha, ha. mah Bro, kita langsung gendong para pro player ini ya. Gila nih, ketat banget. Woo The best, the best, the best, the best. Keren sih ini, sehat asli lo ya. Ini pernah meta di season 3, Bang Bro ya. Dan sekarang kemungkinan meta lagi nih chopper. Gila banget sih. Nah, sekarang mau coba ini skin-nya, Bang Bro ya. harusnya sih buat message and Edition-nya itu juga mantep deh. Nih chopper lo instan kill banget ya aduh semuanya teling <tuk> kan mantap kalau mau cabut langsung lari aja kalau kita pegi bukh tapi katanya sih ya enakan pakai topnas semua bro soalnya ya untuk kalian player support kalau tidak kuat menahan tembakan flinch-nya kan jadi lebih oke okay nanti. hahahaha <laughs> game yo let's go sama flank mah bro. Jadi, ini kita coba buat nge-flank ya. Woo! Sakit lede. Anjay, itu macam major assist loh. Ya. Family fire enak juga ternyata. Uh kalo cek saranin pakai chopper ini ya bungkong bang bro buat rusher gitu ya kalian coba mau coba tapi rollnya rusher ya Kalau ih asem diculik kalo cek open scope nya kureng lah, ya ya iyalah kalau mau cepet dia pake cek let's go Coba mau dari sini dulu mau bro boleh kena kayak itu. Jangan Kau dia ya pengin. Kali aja mandi. Iya. Diteru coy, di situ loh. Ampun. Gimana nih mau beresah kena kambek ya? Enggak boleh kena kambek huh yep. sebenarnya ini ya kalau misalnya dipakai buat <tuk> apa yang juga bro <tuk> itu di atas <tuk> <Gak> ngerti lagi atau memang <om>. kocaknya <tuk> <tuk> sudah <susuk> <her> satu <susuk> maju bukan yang berani maju nyoceng hal ini nggak ada yang lewat <sukur> Tidak harus maju, ya. Wih, gak ada yang mau cekil. Loh, di oh, situ aku ada tanda tembakan yang arahnya dari mana gitu ya. masih nah, mau ini harus bergerak deh. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ampun, yang parah, ma bro. sulit sulit. <SILENCIO> pakai chopper desain itu lumayan sulit deh ya. bisa sih kalau misalnya timingnya pas ya cuma tadi timing itu kurang pas terus semua sih oh. Mana oh, di CR Oke akhirnya menang lah Nice Wih, ujian ujian kira -kira itu loh ya Oke mau berjadikan Gutsmith atau Tejimingnya, silahkan dilihat Ada juga mengholi suppressor, chopper, infantry, disable, ucara laser, taktikal, dan heavy handle Ya, lasernya sih terserah kalian mau dipakai atau enggak ya Dan heavy handle sebenarnya kayaknya enggak terlalu penting Eh, enggak ini penting, heavy handle itu penting menurut saya ya, kalau chelster bisa diganti ke munisi kalau kalian kurang banyak pelurunya ya. buat player support itu cocok sih kalau misal kalian pakai peluru yang lumayan banyak ya. soalnya ya, udah gak bisa jadi apa-apa lagi. Kalau udah pakai v handle, grip, stop, optik itu ketutup semua, gak bisa dipasang lah bro. Yaudah kayak gitu aja untuk video kali ini, bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta like loncengnya bro ya. Terus kalian kalau mau beli akun cewek di untuk kalian yang baru mencoba, deh mantu bosan dengan akun kalian. Masuk aja follow Instagram @ketujuhbling, bro ya. Oke, okay? dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.